Mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini, bersama tentunya kita mendapatkan kabar terbaru dari Dede Lesti Jora di laman akun Instagram pribadinya. Baru saja mengunggah sebuah postingan musik video lentera bersama Tia dan disini juga Dede Lesti menemukan sebuah kalimat panjang. Dalam kalimat caption yang dituliskan sebuah karya. Yang aku persembahkan untuk Abang El, Kesayangan aku Semoga aku bisa selalu jadi lentera buat kamu Yuk tonton musik video single terbaru aku Lentera di Youtube channel 3D Entertainment Musik video ini diproduksi oleh Leslar Entertainment Disutradarai langsung oleh ayah Rizky Bilar Bersama Chris and Cruz Dan tidak lupa terima kasih tak terhingga Untuk MS Glow Beauty untuk supportnya Masya Allah banget ya Nah kita lihat juga di postingan ini tentunya banyak sekali tanggapan komentar Yakni dari akun TV3Karlina mengatakan Sukses sayangku segera meluncur ke YouTube-nya. Wow, dukungan support terbaik dari TV3 Ada juga komentar lain diberikan dari Kakak Rizky Bilar Persahabat ya. ikut juga berkomentar suami tercinta dari Dede Elasti Wah, bagus nih model video klipnya Gampang diarahin Walau suka ngeluh katanya tuh <laughs> Ini tentunya persahabat ya Luar biasa, suatu kebanggaan Suatu kebahagiaan yang kita Rasakan yang kita dapatkan Mudah-mudahan Untuk single terbaru di The Banyak yang meminati, amin Dan alhamdulillahnya persahabat ya Single terbaru di The Sudah masuk trending, luar biasa Ada juga komentar lain di postingan ini Dari akun Renzila Zuwardi Abang Lazuardi mengucapkan terima kasih buat lagunya Wow ini cute banget ya bukan Abang Lazuardi Maksudnya Abang Leslar Wow, Kelakuan Bang Zenji emang ada-ada aja bersahabat Yang selalu sedih membuat kita ketawa bahagia Dan ke kabar berikutnya ada sebuah kabar spesial bahagia juga Membanggakan Alhamdulillah untuk musik video ofisial Lentera, ini lagu langsung dari Leslie Kejora sudah mencapai 1 juta viewers Ini suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan untuk kita semua, Alhamdulillah persahabatnya Dan trending 4 untuk musik, Alhamdulillah dukungan selalu kompak dan tentu semakin solid dan fans sejati Tembus juga di angka 1 juta Mudah-mudahan bisa trending nomor satu. Amin. Ya Robbal Alamin. Semangat terus, sahabat! Ya, untuk selalu mendukung karya-karya Idola lagi kesayangan kita. Dan berikutnya juga, perhatikan ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan siang hari ini. Wow, luar biasa banget ya, Didak Lesti. Akhirnya ketemu dengan Teh Yuli. Kangen banget loh. Leslie Kejora ini langsung diungkapkan oleh Teh Yuli persahabat ya. Akhirnya sudah sekian lama ketemu juga nih dengan teman akrab persahabat ya. Luar biasa. Didak Lesti tentu senang dan gembira banget ya saat bertemu dengan Teh Yuli. Sebaliknya juga Teh Yuli bahagia banget. Alhamdulillah, kata Teg Yuli tentunya sudah langsing Kembali ini di Lesti Memang luar biasa banget ya Diposting kembali postingan ini oleh akun Lesti Bilar, tim kita lihat di sini ada sebuah kalimat caption info juga yang dituliskan: "Kondangan ke Ontisania dulu, guys. Eh, ketemu teh Waduh, wah, ya ternyata hari ini. Ini adalah kejora tentu kondangan ke Ontisania. Persahabat ya, di, di postingan ini juga banyak sekali tanggapan, komentar yang diberikan dari akun Ki Okta." Skor mengatakan. Ya ampun Teh Yuli akhirnya ketemu Lesla lagi Next kumpul lagi yuk bareng Ichan juga kangen banget katanya tuh Coba kita lihat juga ke unggah berikutnya Kita lihat di sini Sebuah postingan video persahabat ya Dari Kak Uyamunzi Yang mana tentunya lagi di dalam mobil bersama Mamah Kejora Yang sedang menggendong Abang L Ternyata Abang L ini lagi bareng Nini ya persahabat Ya Masya Allah Mudah-mudahan perjalanannya diberikan Kelancaran selama sampai tujuan ke lokasi undangan dan kita lihat di sini persahabat ya ada sebuah kalimat komentar yang diberikan dari akun rumini.mini.374 Abang L hebat baru beberapa hari wes keluyuran keren katanya tuh. <laughs> tentunya kita doakan saja mudah-mudahan tentunya ada kejutan bahagia yang kita dapatkan amin, dan kita lihat juga perselabat ya, selain ketemu dengan teh Yuli Dedek Lesti pun ketemu dengan A.I.Chan aduh ya cute banget ya senang dan bangga serta bahagia banget melihat mereka sekangen itu lesti kejora katanya tuh masya allah akhirnya mereka ketemu lagi kangen lihat mereka kumpul bareng persahabatnya bunda lesti dan papa bilar sekarang sudah ada abang el ni luar biasa mudah-mudahan saja ada cedukan vitamin manja selanjutnya yang kita dapatkan